Oke, okay, hai. Assalamualaikum sahabatku, di mana saja berada? Apakah Anda lagi butuh uang baru, teman-teman? Ya, seperti yang saya pegang pada saat ini. Ini baru saya, saya mengambil, saya nukar uang di ATM dan di kantor bank. Nah, kita akan kupas pada bagaimana syaratnya biar teman-teman berhasil untuk menukarkan uang pecahan yang 5000, pecahan yang 20000, ribu, 10000 ribu, dan seterusnya. Kita akan berbagi sudah pengalaman saya yang tadi pagi sudah saya ngambil sahabatku ya. Oke, teman-teman di sini tentu kita akan berbagi. Kenapa kita kok sering gagal? Sering dikatakan sama kadang-kadang dari sekuritinya uang barunya sudah habis nggak bisa ditukar ya Nah kita akan berbagi di sini buat teman-teman biar bisa berhasil Nah dan di sini pada video ini kita akan berbagi sebuah uang kaget Ada uang kaget setiap hari yang kami bagi teman-teman ya Silahkan cek langsung saja di deskripsi video untuk mendapatkan uang kaget setiap hari di kami Oke baik sahabatku terkait bagaimana cara tarik tunai uang baru untuk kebutuhan THR di Bank BSI nah kebanyakan kita kan tidak tahu teman-teman ya udah datang jauh-jauh sudah pantang untuk ngantri eh ternyata tidak dapat uang baru yang kita harapkan teman-teman ya baik pertama kita harus tahu dulu syarat dan ketentuannya ketika kita sebagai nasabah yang baik tentu kita harus mentaati syarat dan ketentuan apa syaratnya pertama teman-teman silakan datang ke bank BSI terdekat ya kemudian bawa apa namanya kartu kita di situ Lalu teman-teman bawa juga ATM-nya ya serta bawa juga KTV itu yang teman-teman tahu ya tiga hal itu. Ini wajib Anda bawa ketika Anda mau narik uang baru. Kemudian apa-apa yang harus kita lakukan sebagai nasabah Bank BSI. Nah, ketika teman-teman mau menarik di Bank BSI untuk uang baru kebutuhan THR, itu silakan jangan datang di hari Senin. Jangan datang hari Senin sama Selasa. Kenapa? Karena biasanya rame, sahabatku. Ya, biasanya rame. Dan informasi dari Bank BSI bahwa setiap nasabah itu mengambil uang baru yang pecahan dua puluh itu hanya boleh dua juta. Ya, hanya boleh dua juta. Tadi juga saya ngambil ini hanya dua juta saja. Saya dikasih sama Bank BSI untuk kebutuhan THR. Padahal saya narik lebih dari 2 juta, ternyata yang barunya hanya dikasih 2 juta. Nah, tapi solusinya teman-teman saya akan kasih kepada Anda, ada juga yang ATM Bank BSI yang pecahan rp ribu rupiah. Dan itu bisa kita ngambil. Bisa kita ngambil di ATM-nya dan itu biasanya yang keluar baru semua. Nah, Silahkan dicoba, biasanya dan sekarang versi terbaru untuk BSI itu ada mesin ATM-nya yang keluaran pecahan rp ribu. Nah, sudah saya buat juga tutorial cara tarik tuning seperti apa silahkan cek aja ya di video kami di sini. Nah itu yang teman-teman eksekusi. Nah kemudian sahabatku ketika misalkan teman-teman ini bawa uang ya. Kadang-kadang kan kita menukar di bank itu kan kita bawa uang sudah ada ya. Nah saran saya teman-teman usaha -teman usah bawa uang. Jadi uangnya itu ditabung dulu lewat BSI ya kemudian tarik. Nah bagaimana karena kalau kita bawa uang yang sudah ada itu kan uangnya sudah ada kenapa ditukar biasanya nanti pihaknya seperti itu. Ya karena banyak sekali yang sudah pesan uang barunya segini segini dan segini. Apalagi kalau kita sudah narik turunnya hamin 7 hari di bulan hamin 7 hari di hari raya itu biasanya sudah habis. Makanya teman-teman datanglah seminggu sebelum lebaran bila perlu 15 hari atau di atas 15 hari ke atas itu datang ke Bank BSI untuk mengambil uang barunya. Biasanya di situ teman-teman bisa mendapatkan uang baru. Dan ini saya datang tadi ya, tadi ya saya datang ini 14 hari sebelum sebelum mana sebelum lebaran. Jadi alhamdulillah saya dapat ya uang barunya untuk kebutuhan THR. Itu dia sahabatku ya. Selamat mencoba, semoga ada beruntung. Dan saya akan kasih Anda THR juga jika tembus video cukup 1000 like saja ya selama 24 jam Kalau ditembus tembus 1000 like selama 24 jam langsung kita kasih THR buat teman-teman Sama-sama nilai 40.000 rupiah untuk 10 orang Silahkan like, subscribe, komen, dan share video ini Demikian, thanks soekron Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh